ni kita nak makan nasi lemak meddy dengan ayam creamy butter tapi tu lah aku dah request untuk diasingkan kuah tu tapi dia tak boleh so bahagian pun tak ha, semua tak boleh, sogilah jadi kembal lah ayam aku, Pasal aku masukkan panaskan pula kat dalam microwave ha, dia jadi macam ni Hi guys, Assalamualaikum ha, setiap yang korang nampak depan aku ni aku ada uh, nasi lemak meddy dengan dua ketul ayam Creamy butter, ada dekat telur dengan Ambilis dan juga timur lah Sambal, lepas tu ais lemon tea eh. Aku nak taip, dia dah tak ada air Milo, macam mana? Aku rasa dia tahun lepas, asyik tak ada je Milo, dulu ada sejak ada, terus bila ada Yang ais tak ada, yang panas je ada ha, Tak faham aku, sekarang macam tak ada dah Okay, kita tuang air dulu eh. Ni ais lemon tea, okay Masa tuan no, dulu, no, no. bismillahirrahmanirrahim Kalau dapat asing kuah tu, sedap lah sikit makan bila dah buka puasa eh Tapi tu lah, dengan lembek dah Aku nak rasa ayam ni dulu aku ah, Ni tak kena Gigit je lah terus ya eh. Bismillahirrahmanirrahim Masing eh Ayam ni pun dah memang pedas kan eh. Terasa dengan sambal pula Sambal ni dah pedas. Lepas tu, yang creamy butter tu macam belik sikit lah. Ni kalau buat nasi biasa, bukan nasi limak, okey lah. Creamy butter masing-masing tu. Tapi, tak boleh kan. Makan mana yang kita mampu, okey. Ni ada telur sini. Keras dah. Okey. Kita raya makan dengan sambal. Kembali sikit. Bismillah. First bite. Bismillah. Amanah. Sekarang saya makan kepak dalam video kan Tak dapat bahagian Kepak okey lah daripada Bahagian isi Aku suka sangat Tahun lepas dia keluar ada sekali burger bergean, Tapi aku tahu ni tak ada berge. Dia just ada kat nasi emak je Kenapa dia tak ada buat yang single kan uh, Maksudnya mil tak ada yang nasi dia ayam creamy bater, je Mungkin lagi sedap Tapi kalau dah Sekali kuahnya hmm, Tak adalah sedap pun Tak best Kalau makan terus tak apa <tuh> Pedas buat sambal Ini pun macam dah cukup pedas dah Sebab ayam kan pedas Ya, tak kena Kena kimi butter ni makan dengan nasi putih Biasa saja. Nasi lemak tak kena do. Tak meresap dah kat kulit dia Dah tak nampak butter tu Sebab aku panaskan Terus Sebab dia dah meresap kulit dia pun hmm, lembik dah weh Tak rangup dah Saya sambal dia Sambal dia pedas Agak pedas lah Rasa butter dia okey lah Not bad lah Tapi dia masin sikit Cuma tu lah macam tak sesuai Kalau makan ayam saja Ataupun dengan nasi putih okey lah kot. Tapi tak apa Kita makan lah. Sebab bila dah berkuah Letak ke ayam tu kan eh. Ramai Berapa jam baru makan Memang Tak sedap ayam Umbik Kulit dalam beg ni mana best doh. Yang kata ni tadi satu fenomena tau lepas benda ni Lepas aku tak rasa pun, baru nak rasa Ni pun rasa dah Hmm. Apa Pak boleh simpulkan tak kena tak kena. Dia okey dah rasa tu not bad lah, cuma dia agak masin-masin. Pada pendapat tu adalah juga Mungkin okay, dari ayam Memang tak kena makan nasi lemak Sebab dah, nasi lemak tu dah ada sambal yang pedas Dengan sambal nak gabungkan dengan butter tu No, it's a no, no, no Tapi ikut dekat nasi-masih lah kan Yang aku nak cuba je sebab aku tak nak rasa So, cuba je lah Why not? Terus buat ada rasa Out the mood ah Nak buat video, so buat lah kan Tapi tu lah Dia dah kembang kan ayam tu Dah lama Letak kuah macam tu Jadi macam Hmm Jem hmm, tu, mungkin kalau ayam tu Dia asingkan dengan kuah tu panas panas. Aku dah boleh makan ayam tu atau tuang sendiri kuah tu. Ha, dia mungkin lagi sedap lah. K okay, itu dilapak dia. Oke, okay. itu sahaja lidaku untuk hari ini. Apapun, terima kasih pada yang sudah sedi menonton. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe Pada yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe. Okey, terima kasih. Apapun, see you guys di next video. video bye bye.